Assalamualaikum Sobat Alhamdulillah Sampai juga di bulan Ramadan Masih bingung perbuatan apa sih Yang dapat membatalkan puasa Menurut para ulama Empat mazhab bersepakat bahwa Yang membatalkan puasa makan dan minum Dengan sengaja hubungan badan layaknya suami istri Haid dan nifas murtad, muntah secara disengaja Seperti yang termaktub Dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 187 Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk menjalankan puasa Ramadan.